serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia dan terbaru seputar Lesnar tentunya baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah unggahan spesial dari kok Chris Bastian kita lihat di laman akun Instagram pribadinya setengah jam yang lalu ini mengunggah postingan foto momen kebersamaannya dengan leslar juga persahabat ya, dan kompas ini momen semalam Masya Allah kita bangga kita bahagia Alhamdulillah leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat kita juga salvo dengan kalimat kepsen yang luar biasa dituliskan oleh kok sepi bukan berarti hilang diam bukan berarti lupa jauh bukan berarti putus karena ada satu ikatan yang tidak mungkin putus, yaitu persahabatan. Wow, captionnya serius banget ya dari Carl Chris. Ini luar biasa, persahabatan mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kita bangga, kita bahagia karena Leslar mempunyai sahabat yang sangat luar biasa. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak juga respon yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Hani Mas mengatakan di kolom komentar, "Mantap, karena punya kesibukan masing-masing, pasti jarang ketemu. Sehat selalu untuk kalian semua. Insya Allah banget ya, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan." Ada juga komentar lain, persahabat dari akun Instagram. Aifatimah02 mengatakan di kolom komentar yang paling penting tetap saling menjaga tali silaturahmi ya kok, oh, tuh persahabat ya Semoga ya mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Mudah-mudahan persahabatan mereka selalu erat dan mudah-mudahan persahabat ya semakin banyak support dan doa dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita Berikutnya kita lihat juga persahabat Ini ada momen spesial cute ya Iklan dari Sophie ini cute banget nih Spesial Bunda Lesti dan Papa Bilar mengingatkan untuk kita semua Jangan sampai lupa nih persahabat untuk menyaksikan Leslar di acara Sophie tanggal 15 Maret jam 19.00 waktu Indonesia Barat Yang akan disiarkan secara langsung di 3 TV Nasional RCTI ada juga SCTV dan Indosiar. Semoga Leslar menampilkan penampilan luar biasa yang membuat kita bangga Dan semoga selalu diberikan kesehatan Ini cute banget nih Iklan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar lucu dan menggemaskan. Info ini juga kita dapatkan dari Leslar underscore Perhatikan dan disimak juga kalimat kensen yang dituliskan Jangan lupa tanggal 15 dan jangan lupa voting karena besoknya SCTP Music Award. Wow, semangat ya! Setelah di acara Sofi, langsung acara SCTP Music Award. Ini sih kebanggaan banget ya, kita disuguhkan vitamin, langsung dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Untuk berikutnya, perhatikan juga bersahabat atau spesial yang kita dapatkan dari Papa Bilar. Ini ugan kemarin. Papa Bilar mengunggah foto bareng Pop Dance. Ini kapelan warnanya merah, baju yang dipakai oleh Papa Bilar. Namun kita juga softuk dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar nih. Pilihan sang orang tua selalu aja ada perbedaannya. Namun dari beberapa perbedaan itu gue punya suatu kekompakan sama bokap. Kita selalu kompak Memilih obat batuk andalan kita yaitu Konidin OBH dari konimex yang efektif meredakan batuk. Wow, tentunya persahabat pilihan dari Papa Bilar dan Pop Dance ini sama banget ya. Kalau urusan batuk, ingat Konidin. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses untuk idola kesayangan. Apapun yang dilakukan, semoga diberikan kemudahan. Kita bangga, kita pasti bahagia. Berikutnya, juga bersahabat, ada unggahan yang luar biasa spesial dari BBL bersama Technovi aduh banyak sekali yang iri dengan Technovi bersahabat, ya, karena bisa main bareng dengan BBL yang sangat lucu dan menggemaskan. Aduh, masya Allah banget ya, kita juga pastinya makin semangat melihat BBL yang semakin hari semakin ganteng, makin aktif, masya Allah. Dan unggahan ini pun di repost kembali oleh anggun C. Disimalkan juga di kalimat caption yang dituliskan Tenovi bikin iri sejagat Konoha Tuh para ya bikin iri sejagat Konoha Pengen banget nih para ya, warga Konoha Tentunya bermain dengan BBL yang sangat lucu dan mengembaskan Doakan saja mudah-mudahan BBL sehat bahagia dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua